Komentar Marcel Pesulap Merah terkait Ibu Ida Dayak mendapatkan respon serius dari warga asli suku Dayak. Bu Ida Dayak nih nggak sakti, biasa aja pengobat tradisional gitu. Dan tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian, gak ada hubungannya. Karena setelah diolesin minyak kan gak didiemin terus tulangnya bergerak sendiri kan? Enggak kan? Abis diolesin minyak, Ibu Ida Dayak juga... Ada teknik-teknik gerakan untuk membetulkan tulangnya. Mungkin karena Ibu Ida Dayak ini bawa nama Dayak itu, karena Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek, diakini seolah-olah itu daerah yang mistis atau ilmunya kuat banget. Selamat malam, Marcel Pesulap Merah. Saya Eda Steppen, sudah ada di Kota Jakarta. Saya pengen jumpa dengan Anda. Pria bernama Eda Stepan, baru-baru ini menantang Pesulap Merah untuk bertemu, dirinya mengaku sudah berada di Jakarta. Bukan menjadi rahasia lagi, Marcel Pesulap Merah kerap sekali mengomentari atau membongkar trik-trik dari seseorang yang sedang viral. Ibu Ida Dayak yang sedang viral pun tak luput dari pandangan Marcel si Pesulap Merah, entah apa dan tujuan Marcel melakukan ini semua. Menurut Marcel, Ibu Ida Dayak tidak sakti dan hanya ahli tulang saja cukup dengan hanya mengomentari Ibu Ida Dayak, Marcel pun mengulas soal suku Dayak, Marcel heran lantaran suku Dayak atau Kalimantan mengapa kerap sekali diisukan dengan hal-hal mistis. Tak hanya itu, minyak yang digunakan Ibu Ida Dayak tak luput dari pandangan Marcel, menurutnya, minyak yang kini dapat mengeluarkan darah kotor itu bukanlah minyak ajaib. Terus kalau tentang cairan minyak yang katanya bisa mengeluarkan darah kotor itu sudah lama saya bongkar kebohongannya di ilmu merah. Tapi Alhamdulillah belakangan ini Ibu Ida Dayak sudah nggak pernah lagi dipraktekin dan beliau hanya fokus ke keahlian pijat tulang yang geser ke tempat semula ungkap pesulap merah. Wanita yang terkenal dengan sebutan Ibu Ida Dayak ini memiliki nama asli Ida Andriani, kelahiran Pasir Belengkong, Kalimantan Timur 51 tahun silam. Meski sudah terkenal, Ibu Ida Dayak tetap rendah hati dengan menyerahkan kesembuhan pasiennya kepada Allah subhanahu Wa ta'ala, saya hanya perantara saja ungkap wanita yang khas memakai baju ciri khas suku Dayak. Terlepas dari itu semua, apapun siapapun orangnya selama itu tidak mendapat komplain dari masyarakat. Kita sebagai sesama manusia hanya bisa mendoakan yang terbaik saja dan semoga menjadi keberkahan tersendiri untuk setiap pasien yang ditangani Ibu Ida Dayak ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe like komen di channel ini agar selalu menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi setiap kami upload video terbaru.